sama aku Fernando di Kalenjok lah nah kali ini kita ada di area Candi wah wow, nih sebelah kiri ini Candi Prambanan nah, tapi kita nggak mau ke Candi Prambanan kita mau ke Candi Pelawasan Ditemani sama Pak Gojek, lihat nih ya nyupir saya tapi nah, karena Pak Gojeknya keberatan kalau goncengin saya ya nah, ini kita jadi Candi Pelawasan nih ada di Yogyakarta di dekat Candi Prambanan kita mau mainan merpati di lapangan sebelah Candi wah asik ya semoga semua lancar uh, Dapat video yang bagus dan keren juga kayak lu nih Candinya asik ya nah area parkir Candi Prambanan wih, itu ini dalam Candi kayak gini kan-kan mantep ya semoga kapan-kapan dan -kapan terbangin di dalam Candi tuh Candinya kelihatan tuh oke, okay. kita perjalanan ke Candi Plaosan dulu dah oke, okay, kita sudah sampai Candi Plaosan ini Candi Plaosan, kawan-kawan ya, ini ada di dekat Candi Prambanan, wuh mantap ya kayaknya ramai ini banyak mobil-mobil. Jadi kita sudah siapkan dua burung-burung kita akan lepas dari situ. Semoga lancar, semoga lancar, amin. Oke, okay. sudah kita sudah pakai seragam sarung tangan, topi, peluit, tuh oh, makanan semuanya nggak tinggalan. Oh ini. <laughs> Tapi ini di lapangan, ini tempat umum dan kalau kalian tahu dari tadi kita duduk di sini survei sudah ada puluhan merpati yang terbang lewat di atas tanding karena memang namanya burung ya bebas ya mau terbang di mana aja ya mereka ya jadi ya kita juga ini burung mau terbang merpatinya kalau Jakarta atas sana ya udah, oke okay. yuk, nah untuk pertama-tama yang kita keluarkan si Pajer sama si Kupu biar mereka yang menghafalkan lokasi di sini baru nanti Joe bawa kamera, cuman biar mereka dulu, santai dulu yuk, GO! oke, Surpajar dan sudah terbang biar mereka survei lokasi dulu ya kalau okay. survei lokasi, dia... Nah itu punya Mas Zaki sudah terbang ya, punya Mas Zaki, juga itu sudah terbang, biar mereka juga survei lokasi biar semua hafal lokasi di sini kalau sudah pada hafal, baru si Joe yang bawa kamera ikut coi, coi Ah ini turunin, lihat coi, uh, keren ya keren ya coi, coi Oh keren nah, mantap, mantap, lanjut oke, okay. si jo sudah gendong gopro nih ini gopro sudah terpasang jadi si jo akan terbang bareng si Pajr sama si kupu dia akan explore daerah Candi klausa. Loh, adab ya. <laughs> nanti nanti nanti si si Jo akan terbang. Semoga lancar ya. Yuk. Mantap, Su! Oke, okay. kita sekarang saksikan videonya ya. GoPro, stop recording. Cukup sudah jalan-jalan kita di Candi Plaosan Seru ya Tolonglah like dan subscribe Supaya aku semangat buat jalan-jalan sama ketiga Merpati ini lagi Dan sambil rekam video dari Merpati Jadi jangan lupa like dan subscribe Dan dibagikan ke teman-teman ya Bahwa ada Merpati dari Indonesia yang gendong GoPro. Wah gitu aja kawan-kawan dadah, sampai berjumpa di lain waktu daaaah asamurah hmm. itu pink banget cek, cek, cek apa ya? tapi itu ras